Sebelum mulai, ini adalah video reupload, jadi mohon jangan di report dan jangan lupa sabre, hihi. Jadi kurang makanannya 7% Tidak ya, oh, kan, hmm lu, lu lu flash lu kenapa nah, Martin, namanya nah, nama. nama orang orang nama, Kera -kera Kera -kera eh, apa jadi kalau gitu hmm, hmm. hmm. hmm. aja yeah. sama orang heran. Aduh. Jangan flash ya. enggak kan bisa loba <tok>. Sekarang dia di informasi senjata. Eh, rang, ah, dia, rang, ah. okay. eh. Senggai, eh. Eh. Eh. dia eh Jadi emas yang bulu emas rambut. Rambut dulu. Eh, sampai di mana? Tidak tahu ya kasih ini menonton ayah. Batu tim mana atau Ternyata ya, batu tim